Aku penghilang, nggih, halo bacot, halo bacot, nggak aja. Yuk, nyebutin nama aja, Cari ini, gua, gua, gua, ngamuk gua, Oh, gua, ngamuk gua, gua, gua, gua, boleh. Oh ya, gua, belum di gua, gua, gua, gua, Brodi. Brodi Oh. Tubuh kita tubuh menderita kita tubuh menderita ayo siap cepat cepat pamer skin nih arah lebih arah <laughs> Awesome. <laughs> Banyak, Vikas. Ya, rauh, aku nak melalui. Melalui dah. <laughs> melalui punya sticker si jauh aku aku nanem, nanem nanem gini tuh padahal tuh. aku dia di biru dari itu. tak pikir kau mau ke biru makanya aku pasang trap di situ. pergi ya aku mau ke biru aja nih. komen, aku hanya punya waktu untuk mau Ferry, darahnya habis. Ya tempat dalam api. Mau Main mana Abis Main mana abis os? <tuk> Sorry. awas oh, awas rame rame rame kanan balik balik balik balik oh maaf rame diki koki kasih diki kurang nusnya sorry Dia, dia, dia. Sorry, sorry. Jadi matanina. Sorry, sorry, sorry, sorry. Dia nyari aku tuh karena planetnya kena lele tadi dia Iya planet iblis yang gelet dia best tetapi ada juga elf yang cantik seperti ini pas pas pas pas pas bro alo anjing anjing di clicker sama dia sakitannya lah ke lawan hari ini. Pak Kucu. Oh, ada. ada adalah keinginan abes. Pawas oh, cuma Enggak kena, enggak kena. Terus suara ini suara oke okay, well, kemudian. Awas, bawah, bawah, bawah, oh, bawah, bawah, Jangan bawah, no hand. No Aduh bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah, seperti aku awas, awas, awas Mas, mas. Oh, sus, sus. Turtle dia. Dia, dia langsung. Paku itu hilang, paku itu hilang. Ke atas kayaknya. Setengah. Tuh oh, sana dia loncatnya maaf maaf ke bawah sama ke atas dia Awas, midnya kosong nih, enggak tahu musuhnya. Musuh lawannya hilang. Oke oh, sini dia ke sini. Awas menurutmu? Aduh, mati tidak. Ramai tuh, ramai tuh, ramai tuh. Rame tuh peki ke atas peki peki peki peki dia ke sini juga dia pos balik balik balik balik aku pulang dulu aku pulang aku lo enggak ada rapat nih Mid-nya mid tuh. stop Killing spree. ayam duh, duh. I ya, ya, ya, Karim baru tadi ulti dia Cepat, cepat. Pas cuy, pas cuy, Kena tuh? Aku pulang dulu tapi, kalau up dah. Aku ke bawah, aku ke bawah, aku ke bawah Nice, nice, nice Apa kari ayam lo mati oh. tapi ada juga elf yang cantik seperti aku kita lalu bawa lah mana musuh nih? di aku di aku di aku Hari. Adi, tuh, itu karyanya. di aku turun adi, semua, adi, turun, turun, turun. Tuh nya turun. Wah, oh, cuy! Oh awas! tuh. Nanti dicek, Becky, Becky di sini. Becky di sini. Becky datang. anjing-anjing <laughs> enggak anjing. ada orang dong semaknya tuh <laughs> <laughs> bawuh sih kapan lebatek kayak gini pas sur sur ausur aduh aku mati juga flat aku no flat flickernya jar midnya midnya pecah tuh nanti tuh pecah pecah pecah midnya pecah balik dulu, balik Tembu, dulu saya. Tembusin bawah yuk. Ya bawahnya dapat itu. Tower Tower midnya tapi hancur semua. Nah oh, bray, ayo nabrak. Enggak ready sih aku. lawannya hilang nih. Eh, gebakmu masih, masih, masih, masih. Masih, masih. Awas, awas, Aduh, awas. Aduh, awas. tidak. Aduh, mati diaannya. Tari, kasih leleki. Kasih. kasih healing. Kasih. Tari, Kasih lele. Oh, kasih lele, sorry belakang belakang belakang belakang. Bang Dian sih. Ceng tadi setuju. Mencau <tuk> pizza Mati. Tidak mati anjing lu. Eh, Lotyo lot lot lot lot lot lot loh, masih, Ada, ini masih. bulan terasa begitu hangat? <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> luh oh, luh luh sabar ini darahku lu darahku lu darahku lu reset darah sabar sabar sabar sabar <laughs> bentar dulu boy bangkang <laughs> Sabar, sabar, Mas. sabar. Bawahnya jalanin dulu. Kenal, ah nice naik. Nice. Kenal tuh. Aku dilempar, aku dilempar. Teken dorong bawahnya. Atasnya, atasnya yuk, atasnya yuk. Aku di bawah, aku di bawah. Kena tuh! Kena tuh! Nice! Nice! Ah, Nggak nyampe lagi lele-nya! Mau seberapa sepanjang lele kau? Sepanjang titit nyawa lele! <laughs> Mana kirinya? Oh, aduh dia! Itu karanya di bawah dia lalu Minionnya nih Belum jalan Sampai ar ada orang belakangnya Peggy tuh Ah, baru ada tuh Turet me, Turet me, Turet me ture Lari udah eh, lihat cuy, cing bes bes tuh tinggal sedikit padahal, blunder saya blunder, uh oh, sakit cucu, lari lu, saya blunder maaf, maaf maaf maaf maaf maaf, bantuin tuh bantuin, ah mati. Nai. Nice. Ah. Oh. Ah. Anjing ditinju kolongan lawa. <laughs> tinju dibalas tinju. Tinju dibalas tinju. Oh, mau ngambil buff lo tadi habis kali energiku soalnya. Har nah, guys saya blunder, guys. Harap harapanku tadi cuman biar carry tak maju makanya mak, makanya sangat aku gituin dari winter kira-kira huh? wind of nature oh bener aku endless teman-teman udah deh, kira-kira kan jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, bener boh teman lah uh -huh. winter, winter winter kerenya di mid padahal beacara itu titik ini, di wind beberapa titik panik-panik Uh. Uh. awas ya, atas tuh rada kari, tiba-tiba bawah-bawah ada. Oke, ini halo, narong ini bawah kalau bawah bawah bawah Apa, kau? Apa, kau? Awas, awas! Di di Mbak Merah, kami satu orang. Oke, ya, ke atas semua, cuk balik, cuk. Betul, betul, di aku diakui, aku, di aku Cuk, anjing hampir aku kena. Aduh, gas, gas, gas, gas, gas, gas. Gak, mundur bisa Stop, oh. Aduh, si nekat. Fatalnya jodong cu, sabar. Fatalnya sekali Barbar ya. Eh, lot cu. lot, lot. <laughs> iya bawah bisa, bisa bisa Bantulah cucu. anak didik, tak dibantu aku gondol, gondol Mati bel, sorry sorry, cuek aku sekarat, cuek cuek, Dari tadi adalah full cuek. <laughs> Cicil, aku anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, aku anjing, anjing, anjing, aku Pohon toliju, toliju. Sorry, sorry, sorry. Sempat, bener, bener. di oh, si blunder, wasi oh, blunder. Sapet, load berenyah. Sorry, sorry, cok bener, bener. Aku udah ada, udah ada gini tuh udah expect tuh. Aku pikir kau kuat sendiri. Bener, bener. Makanya di, aku nahan gitu. Tolong Udah, nah, mati karinya laut, anggah tuh Tabrak tuh pekinya, tabrak Aishu. Aku di zoning, aku hmm, di zoning Aku di zoning, aku di zoning nih Cuek, pokoknya bodo amat Cuek Cuek, Whiskey, cuek Mati sekarang Salam Aku di zoning sama kayak gitu, liat ne? Thank, Thank you. Ah, eh ada Oh, ada tuh Sing ngending sing kadung. Sing urano, sing sing expect, well yeah. benar ada huh. expect, Surya pasti kenyang-kenyang sing jelas pasti dia mampus dia pasti gitu. <laughs>